Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar kajian syarah Kitab Ihya Ulumuddin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan bahas bab yang ketiga, yaitu tentang. Ilmu-ilmu yang terpuji menurut orang-orang umum padahal tidak termasuk ilmu yang terpuji. Dan di dalam terdapat penjelasan segi yang karenanya kadang-kadang sebagian ilmu itu tercela Penjelasan penggantian ilmu-ilmu yang tertinggi yaitu fikih, ilmu tauhid, teskir dan hikmah. Dan penjelasan tingkat yang terpuji dan yang tercelah dari ilmu-ilmu syariat. Jelaskan tentang sebab tercelanya ilmu yang tercela. Mudah-mudahan kamu mengatakan ilmu adalah mengetahui sesuatu menurut apa adanya. Dan ilmu itu adalah sebagian dari sifat-sifat Allah Taala. Maka bagaimanakah sesuatu itu menjadi ilmu? Dan bagaimanakah dalam keadaannya sebagai ilmu menjadi ilmu yang tercela? Ketahuilah bahwa ilmu itu sendiri tidaklah tercela. Namun ilmu itu tercela dalam hak hamba. Karena salah satu dari tiga buah sebab Yang pertama ilmu itu menyampaikan kepada kemudaratan Ataupun bahaya kalanya bagi pemiliknya Atau orang-orang lain Seperti tercelanya ilmu sihir dan penuh Itu adalah benar karena Al-Quran telah menyaksikannya Dan itu adalah sebab yang menyampaikan kepada perceraian antara suami istri Rasulullah SAW telah disihir Dan juga orang yang sakit dengan sebab sihir itu Sehingga Jibril memberitahukan hal itu kepadanya Dan mengeluarkan sihir itu dari bawah batu di dalam dasar sumur Sihir adalah satu macam yang diketahui dari ilmu Mengenai kekhususan-kekhususan benda Dan dengan urusan-urusan perhitungan mengenai tempat terbitnya bintang-bintang Atau matlaq dari benda-benda itu diambil bentuk menurut gambar dari orang di sihir dan diamatinya pada waktu tertentu dari matlak atau tempat terbit bintang-bintang disertai dengan melafalkan kata-kata kekufuran dan kekejian yang bertentangan dengan syarat. Dengan sebab itu pula terdapat hubungan untuk minta pertolongan kepada syaiton-syaiton dan dari kumpulan itu dengan hukum adat yang diajarkan oleh Allah Ta'ala Tercapailah keadaan-keadaan yang asing pada diri orang yang disihir. Mengetahui sebab-sebab ini dari segi bahwasanya itu adalah suatu pengetahuan, maka tidaklah tercela. Tapi karena ilmu itu tidak layak kecuali untuk membuat mudarat terhadap manusia, padahal perantaraan kepada kejahatan adalah suatu perbuatan jahat juga. Maka itulah sebabnya menjadikannya ilmu sihir itu adalah ilmu yang tercela. Bahkan barang siapa mengikuti seorang wali dari wali-wali Allah untuk membunuhnya. Sedangkan wali itu telah bersembunyi daripadanya di tempat yang terjaga. Jika orang yang zalim bertanya tentang tempatnya, maka kita tidak boleh menunjukkan tempat waliullah tersebut dan wajib kita untuk berdusta. Sebab memberitahu tempat waliullah tersebut, itu merupakan sebuah petunjuk Dan memberi pengetahuan Tentang suatu Menurut apa adanya Adalah suatu hal yang tercela Yang menyampaikan Kepada kemudaratan bagi dirinya Jadi kita tidak boleh Ya Memberitahu Orang yang Ingin berbuat jahat ya, Kepada Wali-wali Allah Orang-orang pilihan Allah di mana lokasinya berada. Jadi di sini Imam Ghazali mengatakan boleh kita berdusta, ya, wajib malah hukumnya agar wali wali Allah tersebut terhindar dari kejahatan sihir tersebut. Yang kedua adalah ilmu yang memudarkan pemiliknya. Pada umumnya seperti ilmu nujum, sesungguhnya ilmu itu sendiri tidak tercela pada zatnya. Karena ilmu nujum itu terbagi dua, satu bagian adalah perhitungan, ya. Padahal Quran telah menyatakan perjalanan matahari dan bulan itu dihitung. Ashamsu wal kamaru bihusban, matahari dan bulan itu berjalan dengan perhitungan. Ar Rahman ayat lima. Kemudian di surah Yasin, wal kamaru qadar hatta ada urujunil qadim. Dan bulan kami tentukan Manzilah-manzilahnya Sehingga ia kembali Seperti mayang tua Yang kedua Hukum-hukum ya, Dari menujum tersebut dan hasilnya Kembali kepada mengambil dalil Atas peristiwa-peristiwa Dengan sebab-sebabnya Dan itu menyerupai seorang dokter Atau tabib Mengambil dalil dengan denjur jantung dan urat nadi terhadap sakitnya akan terjadi itu adalah mengetahui jalannya sunatullah dan adat kebiasaannya pada makhluknya tetapi syarak telah mencelanya beliau saw bersabda idha dukir al qadaru faamsiku wa idha dukiratin nujum faamsiku wa idha ashabi faamsiku jika disebutkan takdir, maka tahanlah. Jika disebutkan bintang-bintang, maka tahanlah. Dan jika disebutkan sahabat-sahabatku, maka tahanlah. Dan beliau juga bersabda. Akhafu ala ummati ba'di thalathan haifal a'immati wal imani bin nujumin wat takziba." Bilkodar Saya khawatir atas umatku Setelahku terhadap tiga hal Zalimnya para imam Pemimpin Percayanya kepada bintang-bintang Dan dustakan takdir Dan Umar bin Khattab Berdalam berkata Belajarlah mengenai bintang-bintang Akan sesuatu yang dengannya kamu memperoleh Petunjuk di darat dan di laut Kemudian tahanlah Jadi ilmu yang dikatakan menggazali di sini ilmu nujum ini dipergunakan oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan untuk berbuat jahat ya seperti orang berbuat sihir, santet itu pun memanfaatkan ilmu ini tetapi jika ilmu ini dipergunakan untuk menghitung jadwal sholat ya waktu awal Ramadan ya itu memang suatu hal yang kebaikan di dalamnya ya atau menentukan e, awal Idul Fitri ya Idul e, apa bulan haji ya jadi ilmu ini memiliki dua keadaan Kemudian tercegahnya ilmu Nujim ini karena tiga hal. Ya. Dia ilmu Nujim itu memudaratkan sebagian besar makhluk. Sesungguhnya jika disampaikan kepada mereka bahwa pengaruh-pengaruh ini terjadi setelah perjalanan bintang-bintang. Maka di dalam jiwa mereka terdapat kepercayaan bahwa bintang-bintang itulah yang memberi pengaruh. Dan bintang-bintang itu sebagai Tuhan yang merencanakan karena bintang bintang itu benda-benda langit yang mulia. Nah, ini berhati-hati kita di sini jangan sampai kita eh, menjadikan bintang-bintang tersebut sebagai penentu takdir ya nah, jadi kata rasulullah tadi tahanlah kalau disebut itu tahan ya maksudnya rasulullah tidak mencela tapi beliau mengatakan tahanlah Fa siku dan besar melekatnya di dalam hati maka hati menoleh kepadanya dan dia memandang kebaikan dan keburukan itu terhalang atau diharapkan dari arahnya dan terhapuslah ingatannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha suci dari hatinya karena orang yang lemah itu pandangannya terbatas pada perantara-perantara dan orang alimlah yang memandang bahwa matahari bulan dan bintang itu tunduk di bawah perintah Allah Azza wa Jalla. contoh pandangan orang yang lemah adalah kepada kejadian cahaya matahari Setelah terbit matahari Adalah seperti semut Seandainya dijadikan akal Dan semut itu berada di atas kertas Dan melihat hitamnya tulisan yang baru Lalu semut itu menduga bahwa tulisan itu perbuatan pena Dan semut itu tidak melihat ke atasnya Dalam memandangnya untuk menyaksikan jari-jari tangan yang menulisnya Daripadanya kemudian ke tangan Kemudian dari tangan ke kemauan yang menggerakkan tangan Kemudian daripadanya kepada penulis yang mampu dan berkemauan Kemudian kepada zat pencipta tangan kemampuan dan kemauan Sebagian besar pandangan makhluk itu terbatas Pada sebab-sebab yang dekat dan rendah Terputus untuk naik kepada pembuat sebab-sebab Maka inilah salah satu sebab larangnya ilmu Yang seperti ini Jadi maksud Imam Ghazali itu kita jangan melihat kepada makhluknya ya, Kepada semutnya ya, Jadi jangan Cara pandang kita itu sempit Jangan melihat hanya Seperti semut Melihat tulisan di atas kertas Tidak melihat Yang menulisnya Tangan yang menulis Yang menggerakkan jari Kemudian yang Yang apa Kemauan untuk menggerakkan tangan tersebut Dan juga kepada yang Punya kemampuan untuk Menciptakan tangan tersebut ya. nah, Jadi Imam Ghazali Mengajak kita berpikir lebih Lebih luas ya. Bahwasanya hukum-hukum ilmu perbintangan itu adalah Sifatnya dugaan semata Tidak mengetahui mengenai hak Orang perseorangan baik yakin Ataupun dugaan maka hukumnya adalah hukum kebodohan. Maka ketercelaannya itu atas dasar ini dari sisi bahwasanya ilmu perbintangan itu adalah kebodohan bukan dari sisi bahwasanya ilmu tersebut adalah ilmu. Ya. Nah, ini di sini beliau mengatakan bahwa jangan kita berpegang kepada yang sifatnya masih serba dugaan. Tapi dia tidak mengatakan bahwa itu sebuah kebodohan. Dia adalah sebuah pengetahuan ilmu ya. Hal itu telah menjadi mujizat Bagi Nabi Allah Idris Alaihissalam salam Menurut apa yang dihikmatkan Ilmu tersebut telah punah Terhapus dan lenyap Dan sesuatu yang kebetulan benar dari alam ujung Secara jarang adalah kebetulan Karena kadang-kadang dia dapat melihat sebagian Sebab-sebab padahal akibatnya itu Tidak dapat dicapai kecuali setelah Dipenuhi syarat yang banyak Yang tidak di dalam kemampuan manusia Untuk melihat hakikat-hakikatnya jika sesuai di mana Allah Ta'ala mentakdirkan sebab-sebab itu, maka kebetulan itu terjadi. Namun jika dia takdirkan maka ahli ujung itu salah. Itu seperti manusia menebak bahwa hari ini hujan pada saat ia melihat awan berkumpul dan beringin dari gunung-gunung. Lalu tergeraklah dugaannya mengenai hujan dan barangkali hari itu panas dengan matahari. Sedangkan awan itu pergi dan barangkali juga sebaliknya. Semata-mata awan tidaklah cukup untuk menentukan datangnya hujan sebab sedangkan sebab-sebab selainnya tidaklah diketahui demikian juga dugaan para pelaut bahwa perahunya itu selamat karena bersandar tersadar kebiasaan dikenal mengenai angin angin itu mempunyai sebab-sebab yang tersembunyi di mana pelaut itu tidak melihat atau mengetahuinya satu kali dia benar dalam tebakannya dan satu kali dia salah dan karena sebab ini maka orang yang kuat dilarang juga dari ilmu perbintangan Ini dikatakan Imam Ghazali ketercelaannya Tapi di dalamnya pun ada kebaikan Bahwasanya tidak terdapat faedah pada ilmu perbintang tersebut Sedikit-dikit perikadanya adalah ia tenggelam dalam hal yang berlebihan Tidak bermanfaat dan menyanyikan umur yang mana umur telah seindah-indah barang dagangan manusia ke dalam sesuatu yang tak berguna Dan itulah puncak kerugian Rasulullah seseorang melewati seorang laki-laki sedangkan manusia berkumpul atasnya lalu beliau bersabda, ilmun Apakah ini? Mereka menjawab seorang laki-laki yang amat pandai ya Rasulullah beliau menjawab dengan dengan apa mereka menjawab dengan syair puisi dan keturunan bangsa Arab beliau bersabda ilmu yang tak berguna dan kebodohan yang tak bermanfaat Jadi, ada orang di zaman Rasulullah dia bercerita tentang puisi dan keturunan keturunan bangsa Arab dan banyak orang yang terkagum-kagum Padahal itu adalah ilmu, ilmu yang tidak terlalu penting ya. Tidak terlalu banyak manfaatnya Dan beliau SAW bersabda Innamal ilmu ayatun muhakkamatun Aosunnatun qaimatun au faridotun adilatun Ilmu itu adalah ayat yang rapi atau sunnah yang tegak atau fardu yang adil jika demikian, tenggelam dalam ilmu perbintangan dan yang mirip dengannya adalah terlempar diri ke dalam bahaya dan tenggelam ke dalam kebodohan yang tidak guna. Karena apa yang telah ditakdirkan, tetap dan terjaga daripadanya adalah tidak mungkin. Beda dengan ilmu kedokteran, karena kebutuhan kepadanya itu mendesak. Sebagian besar dari delanya adalah sesuatu yang dapat ditilik dan berbeda dengan ilmu takbir mimpi, meskipun tebakan karena mimpi adalah satu bagian dari 46 bagian kenabian dan tidak membahayakan. Yang keempat tenggelam dalam satu ilmu di mana orang yang tenggelam padanya itu Tidak dapat mengambil faidah ilmu Maka dia tercela dalam haknya Seperti mempelajari ilmu secara mendetail Sebelum ilmu garis besarnya Ilmu yang tersembunyi Sebelum ilmu yang terang-terangan Dan seperti membahas tentang rahasia-rahasia ketuhanannya Para filosof Dan limun meniliknya Dan mereka tidak merdeka dengannya Tidak merdeka dengannya Dan tidak mengetahui sebagian jalan-jalannya Kecuali para nabi dan para wali maka, wajib menghalangi manusia untuk membahasnya dan mengembalikan mereka kepada apa yang diucapkan oleh syarat. Maka, inilah terdapat sesuatu yang memuaskan untuk mendapat taufiknya. Jadi, Imam Ghazali menegur di sini, "Jangan sampai kita masuk kepada hal-hal yang terlalu detail ya sebelum kita mengetahui garis besarnya." Mengambil yang tersembunyi, padahal kita belum tahu yang hal yang seterang-terang Dan membahas rahasia-rahasia ketuhanan dari para filosof ya. Berapa banyak orang yang tenggelam dalam berbagai ilmu namun ia mendapat moderat karenanya Dan seandainya ia tidak tenggelam padanya, ia lebih baik dalam beragama daripada apa yang terjadi padanya Tidaklah ringka keadaan ilmu itu membahayakan sebagian manusia Sebagai daging burung dan macam-macam manisan yang lunak Membahayakan bagian anak kecil yang masih disusui Telah dihikatkan bahwa sebagian manusia mengadu kepada dokter akan kemandulan istrinya Ia tidak beranak Lalu dokter berkata Ia memeriksa denyut jantung dan urat nadinya Kemudian berkata Kamu tidak membutuhkan obat Karena kamu akan mati 40 hari mendatang di mana denyutan jantung dan urat nadi atas yang demikian maka wanita itu merasa ketakutan yang sangat dan ia susah hidupnya. Ia keluarkan harta bendanya lalu dia bagikan dan dia membuat wasiat. Tinggalnya ia tidak makan dan tidak minum sehingga masa itu habis. Namun dia tidak mati. Lalu suaminya datang kepada dokter sambil berkata, istrinya tidak mati. Lalu dokter itu menjawab, saya telah mengetahui hal itu. Maka datangilah dia, maka dia akan Memiliki anak Lalu laki-laki itu bertanya Bagaimanakah itu? Dia menjawab Saya melihatnya gemuk dan lemak telah menutup Mulut rahimnya dan saya tahu bahwa ia tidak kurus Kecuali dengan takut mati Dan saya menakut nakutinya dengan yang demikian Itu sehingga ia kurus Dan hilanglah penghalang untuk memiliki anak Ini memberikan perhatian kepada kita Atas dirasakannya bahaya sebagian ilmu Dan membuat kita faham mana Rasulullah SAW Na'uzubillahi min ilmin la yanfa' Kamu berlindung kepada Allah Dari ilmu yang tidak ada manfaatnya ya. Maka ambillah pelajaran dari ikat ini Dan janganlah kamu menjadi pembahas ilmu-ilmu yang dicela oleh syarat dan larangnya Tetaplah kamu mengikuti para sahabat Rasulullah Dan cukuplah pada sunnah Rasulullah SAW Keselamatan itu telah mengikuti sedangkan bahaya itu dalam membahas tentang sesuatu yang merdeka Dan janganlah kamu perbanyak debat dengan pendapatmu, akalmu, dalilmu, buktimu, dan dugaanmu Bahwa saya membahas tentang suatu agar saya mengetahui menurut apa adanya Maka kemoderatan manapun dalam memikirkan tentang ilmu Kemoderatan yang kembali kepadamu adalah lebih banyak Berapa banyak sesuatu yang kamu tilih lalu penilik, penilikannya itu Atasmu itu membahayakan kamu dengan kemudaratan yang hampir membinasakan kamu dalam akhirat Jika Allah tidak menyusulkan rahmatnya kepadamu Ketahuilah bahwasanya sebagaimana dokter yang pandai mengetahui rahasia pengobatan Yang dipandang jauh oleh orang yang tidak mengetahuinya Demikian juga para nabi adalah dokter hati dan orang-orang yang mengetahui sebab-sebab kehidupan akhirat Maka janganlah kamu menghukumi sunnah-sunnah jalan mereka dengan apa yang masuk di akalmu Itu disebabkan menyebabkan kamu menjadi Orang-orang yang binasa Berapa banyak orang yang ditimpa halangan di jari-jarinya Lalu akalnya menghendaki untuk menggapainya Sampai seorang dokter yang cerdik itu Memperingatkan bahwa pengobatannya itu adalah Mengolesi telapak tangan yang lain dari tubuhnya sendiri Lalu ia benar-benar menganggap hal itu jauh Karena ia tidak mengetahui bagaimana percabangan urat-urat Pangkalnya dan segi pelipatannya di tubuh maka demikian juga urusan mengenai jalan akhirat Detail-detail sunnah syara adab kesopanan, Dan mengenai akidah-akidah yang mana manusia beribadah dengannya Terdapat rahasia-rahasia dan hal-hal yang lembut Yang tidak di dalam kemampuan dan kekuatannya untuk meliputinya Sebagaimana dalam kekhususan-kekhususan batu Terdapat hal-hal yang mengagumkan Yang mana tukang batu ilmunya tidak menjangkaunya Sehingga seseorang tidak mampu untuk mengetahui Sebab yang menjadikan magnet itu Menarik besi Nah, Jadi ilmu-ilmu yang diberikan Allah ini Kadang-kadang diberikan kelebihan Kepada orang yang dikehendaki oleh Allah ta'ala Seperti para nabi itu Beliau ibaratkan adalah dokter Dokter batin, dokter hati Dokter jiwa Yang mengobati jiwa manusia maka terdapat keajaiban-keajaiban dan hal-hal yang asing yang terdapat di dalam akidah, akidah amal-amal dan mempergunakannya untuk kejernihan hati, kebersihan dan kesuciannya dan memperbaikinya agar meningkat di samping Allah Ta'ala. Dan menawarkannya untuk memperoleh taburan karunnya adalah lebih banyak dan lebih besar daripada obat-obat dan bibit obat-obatan. Dan sebagaimana akal terbatas untuk mengetahui manfaat obat-obat sedangkan percobaan itu merupakan sebuah jalan Dan akal terbatas untuk mengetahui apa yang berguna dalam kehidupan akhirat sedangkan percobaan itu tidaklah menyampaikan kepadanya Percobaan itu akan sampai kepadanya seandainya sebagian orang yang meninggal itu kembali kepada kita lalu ia beritakan kepada kita mengenai amal-amal diterima Berguna dan dapat mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan sedekat-dekatnya serta amal-amal yang menjauhkan daripadanya. Demikian juga mengenai akidah-akidah, hal itu adalah termasuk sesuatu yang tidak diinginkan. Maka, cukup bagimu dari kemanfaatan akal bahwa akal itu menunjukkan kamu untuk membenarkan Nabi SAW dan memberi pemahaman kepadamu akan materi-materi materi petunjuknya. Setelah itu, pencilkan akal. Dari penggunaannya dan tetaplah mengikuti Dimana kamu tidak selamat Kecuali dengannya Tetaplah berserah diri Karena itu Rasulullah SAW bersabda Inna minal ilmi Juhlan Wa inna minal Ayan Sesungguhnya sebagian dari ilmu itu Adalah sebuah kebodohan Dan sebagian dari perkataan itu adalah Sesuatu yang tidak jelas ya, Jadi kadang-kadang orang Uh, Tahunya ilmu itu Semuanya adalah Membawa kepada Kebaikan ya. Padahal belum tentu Kadang-kadang dia Ilmu yang dipelajari Ilmu seperti apa dulu ya. Maka seperti ilmu sihir Ilmu tenung Itu akan membawa manusia itu kepada kebodohan Ya Padahal sudah diketahui bahwa ilmu tidaklah kebodohan, tapi ilmu itu adalah pemberi pengaruh, seperti pengaruh kebodohan terhadap kemudaratan. Dan beliau bersabda, "Kali minat taufik, khairun mingkathirin, minal ilmi, sedikit taufik, ya, pertolongan dari Allah, itu lebih baik daripada kebanyakan ilmu." Ya. Nabi, Nabi Allah Alaihi Alaihissalam bersabda. Alangkah banyaknya pohon-pohon itu Namun tidaklah seluruhnya Berbuah Alangkah banyaknya buah-buahan itu Namun tidaklah semuanya baik Alangkah banyaknya ilmu-ilmu itu Namun tidaklah semuanya itu Bermanfaat oh, ini Bagus nih kata-kata ya. Alangkah banyaknya pohon-pohon itu ya. Berapa banyak pohon di muka bumi Tapi tidak Semua pohon itu ada buahnya. Ya. Dan alangkah banyaknya buah-buahan di muka bumi dari pohon-pohon tersebut, tapi tidak semuanya baik. Ya. Jadi ada juga pohon yang buah-buah itu tidak boleh kita makan. Ya. Karena ada racunnya di situ. Dan alangkah baiknya banyaknya ilmu, namun tidak semuanya ilmu, ilmu itu ada manfaatnya nah, ilmu yang seperti apa dulu ilmu-ilmu yang di dalamnya itu tadi yang disampaikan oleh beliau itu yang menimbulkan kemudaratan bagi orang lain kecelakaan ya bagi orang lain. kemudian penjelasan tentang apa yang diganti dari hal ilmu ketahuilah bahwa tempat tumbuhnya percampuran ilmu yang terpecah dan ilmu syariat adalah Perubahan nama-nama yang terpuji, penggantian dan pemindahannya dengan tujuan-tujuan yang rusak Sebagaimana makna-makna yang tidak dikendaki oleh salafus soleh dan kaum muslimin di abad awal Itu ada lima lafal, yaitu fikih, ilmu tauhid, zikir dan hikmah Ini adalah nama-nama yang terpuji Dan orang yang bersifatan dengan sifat-sifat itu adalah orang-orang yang punya kedudukan dalam agama tetapi sekarang, lafal-lafal itu beralih kepada makna-makna yang tercela. Lalu, hati lari dari mencela orang yang bersifat dengan makna-maknanya, karena terkenalnya kemutlakan nama-nama ini atas mereka. Lafal pertama adalah fikih, di mana mereka telah mempergunakannya dengan khusus, tidak dengan menukil, dan merubah, karena mereka telah mengkhususkannya dengan pengetahuan cabang-cabang yang asing mengenai fatwa-fatwa. Mengetahui detail-detail ilat atau sebabnya Memperbanyak bicara tentangnya dan memelihara artikel-artikel yang berhubungan dengannya Barang siapa yang lebih mendalam mengenai hal itu dan banyak kesibukan dengannya Maka ia disebut Al-Afqah Orang yang lebih mengetahui mengenai fikih Nama fikih pada masa pertama itu mutlak untuk menyebut ilmu akhirat Pengetahuan bahaya-bahaya nafsu secara detail, hal-hal yang merusakkan amal, kuatnya pengetahuan tentang hinanya dunia, sangat memperhatikan kepada kenikmatan akhirat dan menguasakan takut di hati Hal itu ditunjukkan oleh firman Allah Azza wa Jalla Liya fid din yunziru roja'u ilayhim Agar mereka mendalami mengenai agama Dan agar mereka memberi peringatan kepada kaum mereka Jika mereka kembali kepada mereka Al-Baqarah 122 Apa yang diperoleh oleh peringatan dan Hal yang Karena takutnya dalam fikih itu Bukan pencabangan-pencabangan tolak Merdekaan hamba sahaya, lian, salam dan sewa menyewa Karena hal itu tidak dihasilkan oleh peringatan dan penakutan Bahkan semata-mata terus menerus Padanya menjadikan hati itu keras Dan menghilangkan hati takut kepadanya Sebagaimana kita saksikan sekarang Terhadap orang yang semata-mata menukunnya Dan Allah Azza wa Jalla berfirman Lahum la yafqahu nabiha Mereka punya hati yang mana Padanya mereka tidak memahami Al-Arab 179 Dan dia maksudkan dengan adalah Makna-makna iman bukan fatwa-fatwa Demi umurku Bahwasannya fikir dan kefahaman menurut bahasa adalah dua nama dengan satu makna Dalam pemakaiannya kata itu dipergunakan dalam pembicaraan baik dahulu maupun sekarang Allah Ta'ala berfirman La la antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah Sungguh kamu lebih ditakuti di dalam dada mereka daripada Allah taala." Al-Hashar ayat 13 Sedikitnya takut mereka kepada Allah dan penghormatan mereka kepada kuasaan menjadi Menjadikan mereka sedikit fikihnya Maka lihatlah bahwa fikih itu merupakan hasil dari Bukan sekedar menghafal definisi-definisi fatwa Atau hasil dari tidak adanya ilmu yang telah kami sebutkan Karena Rasulullah SAW terbesar Ulama'u hukama'u fuqaha' Ulama' itu Orang yang alim itu hukama, orang yang bijak. Dan fukoha, orang yang memahami. Bagi orang-orang diutus olehnya, Sa'ad bin Ibrahim, Az-Zuhri Rahim Ta'ala ditanya, Siapakah penduduk madinah yang paling fakih? Dan dia menjawab, Orang yang paling bertakwa kepada Allah Ta'ala. Seolah-olah ia menunjuk kepada buah fikih. Sedangkan takwa adalah buah ilmu batin, bukan fatwa-fatwa dan keputusan-keputusan Rasulullah s.a.w bersabda ala unabbiukum bil faqih kull al faqih bala qala man lam yaqinatinnas min rahmatillah Walam yu'minhum min makrillah wa lam min ruhillah Walam Quran ragbatan anhu ilama siwah. Maukah saya beritakan kepada mutang fakih Sebenar-benar fakih Mereka menjawab ya Bila bersabda Orang yang tidak putus asa dari rahmat Allah Dia merasa tidak aman dari tipu daya Allah Dan tidak putus asa dari kelapangan Allah Dan tidak meninggalkan Quran karena benci kepadanya dan menuju kepada selainnya Ini suatu hadis yang bagus sekali ya. Jadi Rasulullah mengabarkan kepada kita Maukah aku beritahukan tentang orang yang sebenarnya faqih itu Maka para sahabat menjawab iya Maka Rasulullah mengatakan Yaitu mereka yang tidak putus asa dari rahmat Allah Ya, tidak pernah putus asa Dalam kondisi apapun Namun dia tidak merasa aman dari tipu daya Allah Berhati-hati selalu Dan dia tidak putus asa dari kelapangan Yang diberikan Allah kepadanya ya. Artinya dia selalu menanamkan optimisme ya, Walaupun dalam keadaan sempit Ya dan tidak meninggalkan Quran karena benci kepadanya dan menuju kepadanya selain dari Al-Quran. Dan ketika Anas bin Malik meringkaskan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, لا أن أقود مع قوم يذكرون الله تعالى من غدوة إلى طلوع الشمس أحب إليا من أن أتيك أربع Sungguh saya duduk bersama suatu kaum. Yang berzikir kepada Allah Ta'ala Dari pagi sampai terbitnya matahari ya, Adalah lebih saya sukai Dari saya, pada saya memberdekakan Empat orang hamba Itu ucapannya Anas bin Malik di Disini menunjukkan Bahwa Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya, Dari sub, selesai Sholat sub, subuh atau sebelum subuh Kita sudah Menghidupkan malam sampai terbitnya matahari Itu adalah hal yang disenangi oleh para sahabat Rasulullah SAW Karena meniru yang disampaikan, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Sebab Anas An bin Malik ini seorang uh, Pembantu di rumah Rasulullah SAW Yang setiap hari menyaksikan Akhlak perilaku dari Rasulullah Kemudian Anas bin Malik berkata juga, saya menoleh kepada Zaid Ar-Raqashi dan Ziyad An-Namiri. Dan dia berkata, majelis majelis zikir itu tidak seperti majelis majelismu ini. Yaitu salah seorang di antaramu mengisahkan nasihatnya kepada teman-temannya dan menyampaikan hadis. Sesungguhnya kami duduk lalu kami mengingat iman, merenungkan Quran, memahami Quran, menghitung-hitung iman Allah kepada kami dengan pemahaman. Ya. Disebutkannya perenungan Al-Quran Dan menghitung kelimaan Allah Sebagai pemahaman tafiki. ya Jadi Yang disampaikan oleh Anas Malik ini Mengingat kepada iman ya Jadi yang pertama dibicarakan tuh iman Karena iman inilah Hal yang harus selalu kita ulang-ulang Kemudian merenungkan tentang Al-Quran Memahaminya menghitung nikmat-nikmat Allah ya. dengan pemahaman ya. Rasulullah SAW bersabda la yafqahul abdu kullal fiqhi hatta yamqutan nas fi zatillahi wa hatta yara lilqur'ani wujuhan katsiratan Seorang hamba tidaklah memahami dengan benar-benar pemahaman Sehingga dia membenci manusia Karena zat Allah dan sehingga dia melihat Quran itu Mempunyai segi-segi yang banyak ya. Kemudian Dilihatkan juga Secara maukuf Pada Abu Darda serta sabdanya Thumma la yakbalu Ala nafsihi Fayakunu laha asyadda makan kemudian dia menghadap pada dirinya lalu dia sangat benci kepadanya. Jadi di sini para sahabat itu tidak senang jika dia mengagung-agungkan, memuji-muji dirinya, ya, membangga-banggakan dirinya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang senang membanggakan diri kita sendiri. Farkat as-sabkhi bertanya kepada Hasan tentang suatu, Lalu dia menjawab Lalu dia berkata Farah itu menyelisih kamu Maka Hasan Rahimullah berkata Semoga ibumu merasakan kehilangan furraikin Apakah kamu melihat seorang fakir dengan mata kepadamu Seorang fakir adalah orang yang zuhud terhadap dunia Cinta akhirat yang waspada terhadap agamanya Yang terus menerus beribadah kepada Tuhan Yang yang wara, yang menahan diri dari pengusahaan kehormatan muslimin yang menjaga diri terhadap harta Dari orang yang haram Yang memberi nasihat kepada jamaah Dan dalam keseluruhan itu ia Hasan tidak mengatakan Orang yang menghafal cabang-cabang fatwa Dan saya tidak mengatakan bahwa nafiki itu Tidak menjangkau fatwa-fatwa mengenai hukum-hukum lahir Tetapi dengan jalan umum Dan mencakup atau dengan jalan penelitian Maka penamaan mereka Bagi fikih adalah lebih banyak untuk ilmu akhirat Nah ini bagus nih penjelasannya Ya penjelasan Hasan Rahimahullah ya. Jadi pengertian tentang orang yang, yang yang faqih ya itu bukan sekedar tahu fatwasnya, tapi dia seorang yang zuhud, cinta akhirat, waspada dengan agamanya, terus menerus beribadah, waroh, menahan diri dari merusakkan kehormatan kaum ke muslim, menjaga diri dari harta yang haram, memberi nasihat, ya. Nah itulah keseluruhan itu ya, sifat yang sebenarnya dari seorang yang faqih Dari pengkhususan ini jelas pencampur adukan kebangkitan manusia atas penggunaan fikih semata-mata Dan berpaling dari ilmu akhirat dan hukum-hukum hati Mereka mendapati hal itu jelas dari naluri karena ubatin itu tertutup dan mengamalkannya itu teramat sukar Sedangkan mempergunakannya untuk sampai mencari kekuasaan Pengadilan pangkat dan harta itu sukar Maka syaitan mendapatkan medan Untuk membaikkan hal itu dalam hati Dengan perantaraan nama Fikih yang mana itulah Nama yang terpuji menurut syara Perkataan yang kedua adalah ilmu Dahulu ilmu itu Dipergunakan untuk menyebut ilmu Mengenai Allah Ta'ala Tanda-tanda dan perbuatannya terhadap hamba-hamba Dan makhluknya sehingga kita umar dan Umar bin Khattab meninggal dunia Ibnu Masyur Rahimullah berkata Sembilan 10 ilmu telah mati Ia mema'rifat ilmu itu dengan ma'rifat ilmu Kemudian ia menafsirkan ilmu itu dengan ilmu mengenai Allah Dan mereka telah mempergunakan ilmu secara khusus juga Sehingga kebanyakan mereka memasyurkan ilmu Bagi orang yang sibuk dengan diskusi Dengan pendapat mengenai masalah-masalah fikih dan lainnya Tahu dikatakan ia orang alim yang hakiki dan ia tokoh dalam ilmu. Dan barangsiapa yang tidak terlatih dan tidak sibuk dengan hal itu, ia dianggap golongan orang-orang yang lemah dan tidak dihitung dalam golongan ahli ilmu. Dan ini juga penggunaan secara khusus tapi utama-utama ilmu dan ulama kebanyakan pada orang-orang yang mengetahui tentang Allah, hukum-hukumnya, perbuatan-perbuatan dan sifat-sifatnya. Sekarang secara mutlak telah menjadi untuk menyebut orang yang tidak menyeliputi ilmu musharak sedikit pun selain perdebatan-perdebatan perdebatan yang kadang-kadang dalam masalah khilafiah. Dari demikian itu dianggap tokoh ulama padahal ia adalah orang yang bodoh dalam tafsir hadis-hadis, ilmu Mazhab dan lainnya. Hal itu yang menjadi sebab yang binasakan makhluk kebanyakan dari orang-orang yang menuntut ilmu seperti itu. Lafal yang ketiga adalah Tauhid. Sekarang lafal itu telah menjadi ungkapan tentang membuat pembicaraan mengetahui jalan perdebatan dan meliputi mengetahui jalan menangkis lawan bertengkar dan mampu untuk memfasihkannya dengan berperbanyak pertanyaan-pertanyaan menimbulkan keraguan-keraguan dan menyusun hal-hal yang lazim sehingga beberapa kelompok dari mereka menjuluki diri mereka dengan ahli keadilan dan tauhid orang-orang ahli ilmu kalam atau mutakalimun disebut dengan orang-orang yang alim tentang tauhid dalam pada itu seluruh apa yang khusus bagi buatan ini sekali tidak dikenal pada masa pertama bahkan dulu terdapat pengingkaran yang keras dari sebagian mereka terhadap orang yang buka pintu perdebatan dan pertengkaran adapun dalil dalil zahir yang terkandung oleh Al Qur'an yang mana pikiran segera dapat menerimanya pada awal pendengaran hal itu telah diketahui seluruhnya Ilmu dengan Quran adalah ilmu seluruhnya. Sedangkan Tauhid di sisi mereka adalah ungkapan tentang urusan lain yang tidak difahami oleh sebagian besar muntah kalimu Jika mereka memahaminya, namun mereka tidak dapat mensifatinya. Yaitu ia melihat seluruh urusan itu dari Allah Azza wa Jalla dengan pandangan yang memutus penolehannya terhadap sebab-sebab dan perantara-perantara. Ia tidak melihat kebaikan dan keburukan kecuali daripadanya Allah Azza wa Jalla. Maka dia adalah kedudukan yang mulia. Salah satu buahnya adalah tawakal Sebagaimana penjelasannya akan datang pada kitab tawakal nanti Sebagian dari buahnya adalah tidak mengadu kepada makhluk dan tidak murka kepada mereka ridho dan berserah diri kepada keputusan Allah Taala. Ini luar biasa nanti ini kajian-kajian Imam Ghazali ini semakin dalam nanti salah satu buahnya adalah perkataan Bakar buah karah ketika dikatakan bahwa pada pada waktu sakit wafatnya apakah kami akan carikan dokter untukmu dan dia menjawab dokter itu membuatku sakit dan perkataan lain ketika itu, ya sakit dimana ditanyakan kepadanya apakah yang dikatakan dokter tabib kepadamu dia berkata dokter itu mengatakan kepadaku sesungguhnya aku berbuat apa yang aku kendaki dal dalinya akan datang dan kita tawakal dan kita tauhid Tauhid adalah permata indah dan Tauhid itu mempunyai dua kulit di mana salah satu di keduanya lebih jauh dari isinya daripada kulit yang lain Manusia mengkhususkan nama Tauhid untuk kulit dan tindakan menjadi kulit Tindakan menjadi kulit namun mereka melalaikan isi secara keseluruhan Kulit pertama yang kamu ucapkan La ilaha illallah Tidak ada Tuhan selain Allah Ini disebut Tauhid sebagai pelawan Trinitas ya, Yang ditegaskan oleh orang-orang Kristen tetapi kadang-kadang keluar dari orang munafik yang menerah hasilnya terbeda dengan zahirnya. Kulit kedua adalah di dalam hati agar tidak ada perselisihan dan pengingkaran perkataannya. Bahkan hati yang zahir itu mencakup terhadap itikatnya Demikian juga membenarkannya. Itu adalah tauhid orang-orang biasa. Orang-orang mutakalimun sebagaimana disebutkan di muka adalah penjaga kulit ini dari campuran golongan ahli bid'ah. Yang ketiga adalah isi. Melihat seluruh urusan dari Allah Taala, yaitu suatu pandangan yang memutus penuruhannya terhadap perantara-perantara dan menyembahnya dengan penyembahan yang menyendiri kepadanya. Maka dia tidak menyembah kepada selainnya. Maka keluar dari tauhid ini adalah setiap orang yang mengikuti hawa nafsunya, karena ia telah menjadikan hawa nafsunya sebagai sembahannya. Afra ita menit takha hawa huu. Jidakkah kamu lihat orang yang mengambil hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Al Jasiyah dua jadi, Imam Ghazali menjelaskan Masalah Tauhid ini tiga Yang pertama yang kulit nah, Itu laila, Itu kulit baru kulit Yang kedua adalah sudah masuk ke dalam hati nah, Baru yang ketiga itu ada isinya Lebih dalam ya. Maka Rasulullah SAW bersabda Abadu ilahin Ubida fil art Aindallahi ta'ala hawa, Tuhan yang paling dibenci di sisi Allah yang disembah di bumi adalah hawa nafsu Dan berdasarkan atas pentakikan barang siapa yang merenungkan Maka dia mengetahui bahwa penyembah berhala Tidaklah yang menyembah berhala namun dia menyembah hawa nafsunya Karena nafsunya cenderung kepada agama nenek moyangnya Maka dia mengikuti kecenderungan-kecenderungan tersebut Sedangkan kecenderungan nafsunya kepada hal yang disenangi itu adalah salah satu makna yang diungkapkan lehoan nafsu Keluarlah dia dari tawahid ini benci kepada makhluk dan menoleh kepada mereka Sesungguhnya orang yang memandang bahwa kesuluran itu dari Allah Azza wajalla Maka bagaimanakah ia benci kepada selain Allah Tawahid adalah ungkapan dari kedudukan atau makom ini yaitu kedudukan siddiqin Maka lihatlah kemanakah tauhid itu dialihkan dan kulit manakah yang menjadi kepuasannya dan bagaimanakah mereka mengambilnya sebagai pegangan dalam memuji dan berbangga dengan sesuatu yang namanya terpuji Namun tidak memiliki makna yang berhak mendapat pujian yang hakiki Demikian itu seperti pilotnya orang-orang yang pagi-pagi buta di mana ia menghadap kiblat sering baca Wajah tu wajihiyah sama fattaras samawati wal ard hanifa Ya saya hadapkan wajahku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi dengan kecil nah, Dia hanya mengucapkan Dilisannya tapi dia Mengingkari dia dalam hatinya ya. Ini adalah merupakan kebohongan yang pertama Dia membuka dengannya kepada Allah Meskipun wajah hatinya tidak menghadap kepada Allah Secara khusus karena sesungguhnya jika dia mendaki dengan wajah itu wajah lahir Maka wajahnya tidaklah menghadap kecuali kepada Ka'bah Dan penghadapannya kepadanya itu khusus dari seluruh arah Padahal Ka'bah itu bukanlah arah bagi zat yang maha menciptakan langit dan bumi Sehingga orang yang menghadap kepadanya tidaklah menghadap kepadanya Yaitu Allah yang maha tinggi dari dibatasi oleh arah dan daerah dan jika dengan wajah itu wajah hati maka itulah yang dituntut oleh orang yang beribadah. Maka bagaimanakah ia benar perkatanya sedangkan hatinya pulak berpaling dalam kepentingan dan hajat duniawinya. Ini Imam Ghazali menjelaskan orang yang tidak khusyuk, ya, wajahnya menghadap kiblat tapi hatinya berpaling dari arah kiblat, ya ke dalam beribadah itu kita jangan sampai kehilangan ruh dari khusyuk ini. Ya walaupun orang sudah menghadap Ka'bah, ya, belum tentu dia betul-betul khusyuk menghadap Allah. Kadang-kadang pikirannya -kadang melayang-layang, menerawang. Nah, ini nanti akan dibahas di bab-bab berikutnya Dan ia bertindak untuk mencari daya upaya dalam menghimpun harta dan pangkat Berbanyak sebab-sebab dan mengarahkan keseluruhan kepadanya Kapankah dia menghadapkan wajahnya kepada zat yang menciptakan langit dan bumi? Kata-kata ini adalah khabar tentang hakikat tauhid Orang yang menauhidkan mengesahkan orang yang tidak melihat kecuali yang Maha Esa Dan tidak menghadapkan wajahnya kecuali hanya kepadanya yaitu mengikuti firman Allah Ta'ala fi Katakanlah Allah Kemudian tinggalkanlah Biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya Yang dimaksud dengan katakanlah itu perkataan dengan lidah Karena lidah itu penterjemah Yang jujur Dan pada kali yang lain dia bisa berdusta Namun pandangan kepada Allah Ta'ala Itu merupakan Suatu terjemahkan oleh hati dan hati merupakan tambang dan sumber dari tauhid. Lafal yang keempatlah zikir, ingat kepada Allah dan mengingatkan berzikir. Allah taala berfirman, "Wa dzakkir fa tanfa'ul Dan berilah peringatan. Sungguh peringatan itu berguna bagi orang-orang mukmin. az 55. Telah terdapat hadis-hadis yang banyak mengenai pujian terhadap majelis zikir seperti sabda Rasulullah Sallallahu alaihi yadin Mar'ar tum biriyyadin, mar'ar jannah. Fartau kila wa mariyadul jannah, kola majali Suzik Jika kamu melewati taman-taman surga, maka makan dan minumlah dengan puas. Ya, nah ini ya ucapan Rasulullah ini suatu apa tamsil ya perumpamaan. Jika kamu melewati taman-taman surga, maka makan dan minumlah. Para sahabat bertanya, apakah taman-taman surga itu ya Rasulullah? Wa maria jannah. Taman-taman surga itu adalah majelis-majelis di mana? Allah subhanahu wa ta'ala diingat Majlis zikir Kemudian dalam hadis yang lain Innal innalillahi ta'ala Malaikata Suyihina Suyahina Fit dunya, Siwa malaikatil Khalqi Iza ra'u ra Majlis zikir Yunadi ba'duhum Ba'dah Wayuhaf, nabihim, sungguh Allah mempunyai malaikat-malaikat yang berkelana jadi Allah itu Memiliki malaikat-malaikat yang tugasnya berkelana di dunia, ya, berkelana gitu ya, sana kemari, ya, selain malaikat makhluk yang mengurusi makhluknya, selain malaikat-malaikat yang e, malaikat apa, roki, malaikat atid, ya, malaikat apa, eh. Mikail, ya, nah, itu malaikat-malaikat yang memang ditugaskan untuk makhluk, tapi ada juga malaikat yang dia berkelana. Ya, malaikat tuh suyihin fit dunia, ya, suyihin. Dan jika mereka melihat suatu majelis, ya, di majelis itu isinya orang berzikir, zikrullah, ya, mengingat Allah, menyebut nama Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka malaikat tersebut memanggil temannya. Ya, jadi, mungkin dia pergi ke arah barat tidak melihat ada orang berzikir di sana. Tapi di arah timur ternyata banyak yang berzikir. Maka malaikat tersebut memanggil malaikat-malaikat yang ada di barat tuh, "Hei, sini." atau di arah utara atau selatan. Ya, pokoknya maka malaikat yang berkelana di dunia ini, kemari, kemari, sini, sini." katanya. Ya, marilah. Kemari. Kepada apa yang kamu cari? Jadi malaikatnya mencari dia. Mencari di dunia ini majelis-majelis ya, di mana Allah itu di diingat ya termasuk kita pada hari ini juga termasuk majelis yang mengingat Allah maka mudah-mudahan pun malaikat juga mendatangi kita ya karena kita mengingatkan kepada Allah azza wajalla lalu mereka mendatangiNya mengitarinya dan mendengarkan nah jadi bukan hanya sekedar cuman datang, tapi juga tawaf mengitari ya, dan mendengarkan. Ketahuilah, nah, ingatlah Allah dan ingatkanlah dirimu untuk selalu berzikir kepada Allah azza Hal itu dinukil sampai kepada apa yang kamu lihat, sebagian besar juru nasihat pada masa ini membiasakannya yaitu kitab kisah-kisah, syair-syair. Syatah kalimat yang jauh dari ajaran agama dan tamah Kata-kata yang menutupi kebenaran Maka para ulama-ulama Sangat tidak menghancurkan Untuk duduk-duduk dengan Orang-orang yang Isinya Sifatnya itu tidak mengingatkan kepada Allah azza wajalla, ya nah, sangat sangat dihindarkan, ya karena hal itu tidak dilakukan di masa Rasulullah Sallallahu ya tapi majelis yang di dalamnya diingatkan nama Allah, berzikir di sana maka disitulah para malaikat itu berkumpul, subhanallah. Diriwayatkan bahwa Ibnu Umar keluar di masjid lalu berkata, "Tidaklah mengeluarkan saya kecuali tukang kisah atau dongeng. Seandainya tidak karena ia, ini saya tidak keluar." Ibnu Umar saja keluar dari masjid. Karena apa? Karena di situ ada orang yang sedang berkisah yang tidak mengingatkan kepada Allah Azza wajalla. Subhanallah ya. Damrah berkata, "Saya berkata kepada Sufyan as kami menghadapi tukang kisah dengan wajah-wajah kami lalu dia berkata, "Palingkanlah mereka ya dari punggungmu." Maksud, maksudnya langsung berpalingi dari mereka. Ibnu Aun berkata, saya masuk kepada Ibnu Sirin. Ibnu Sirin ini termasuk seorang tabi'in ya yang bisa apa? menakwilkan mimpi-mimpi. Lalu dia berkata, "Hari ini tidak ada kabar." Lalu saya berkata, Amir Raja melarang tukang-tukang kisah untuk berkisah Maka dia berkata Itu sesuai dengan kebenaran nah. Jadi kita Mudah-mudahan terhindar Hal-hal yang demikian ya, Hindarilah majelis-majelis yang seperti itu Allah Masih masuk ke masjid Basrah Dia melihat tukang kisah sedang berkisah Dan berkata Allah Masih menceritakan kepada kami Lalu dia masuk ke tengah lingkaran Orang-orang duduk seraya mencabut bulu ketiaknya berkatalah tukang kisah itu Hai hey tuan tidakkah kamu malu maka dia berkata mengapa saya dalam sunnah sedangkan kamu dalam kedustaan sayalah al masjid dan si tidak bercerita kepadamu jadi mencabut bulu ketiak itu termasuk salah satu sunnah rasulullah SAW ya dia mengejek seorang yang bercerita tadi ya untuk untuk menegurnya Ahmad berkata kebanyakan manusia dalam berdusta adalah tukang kisah dan tukang bertanya ya. Ali bin Abi Talib Karamallahu mengusir tukang kisah dari Masjid Basrah ketika dia mendengar perkataan Hasan al-Basri maka ia tidak mengusirnya karena ia berbicara tentang ilmu akhirat memikirkan tentang kematian memperingatkan tentang cacat-cacat nafsu bahaya amal, goresan hati dan syaiton segi keberhati-hatian daripadanya ia ingatkan karena karena dan nikmat-nikmat Allah Dan kelalaian hamba manusia dalam Mensyukurinya Ia kenalkan kehinaan dunia, cacat-cacatnya, putusnya Kerusakan janjinya, bahaya dan bencananya Ini adalah Peringatan yang terpuji menurut syarak Yang didorongkan oleh Apa yang terbuka dalam hadis Abu Zar Dalam sekiranya beliau bersabda Menghadiri majelis zikir adalah lebih utama daripada Solat seribu rakaat Menghadiri majelis ilmu lebih utama daripada Menjenguk seribu orang yang sedang sakit dan menghadiri majelis itu lebih utama Daripada menghadiri seribu jenazah dari Ditanyakan wahai Rasulullah Dan dari baca Al-Quran Beliau bersabda Apakah baca Al-Quran juga berfaedah Kecuali dengan ilmu Maksudnya tanpa ilmu Maka tidak membawa faedah Pertanyaan ini bu, bukan pertanyaan sesungguhan Tapi pertanyaan untuk meniadakan. Maksudnya Tidaklah membaca itu berfaedah kecuali dengan ilmu Dari kisah ini Ternyata Imam Hasan Basri Rahimahullah pernah bertemu dengan Sayyidina Ali, ya, dari kisah ini. Maka, Imam Hasan Basri juga pernah bertemu dengan 30 veteran Badar Perang Badar. Nah, Imam Hasan Basri termasuk seorang tabi'in, ya, muridnya sahabat Rasulullah. SAW. Atau Rahimahullah berkata Majelis zikir itu menghapus 70 kali majelis permainan Maka orang-orang yang menghiasi kata-katanya yang kedustaan Menjadikan hadis-hadis ini sebagai hujah untuk mensucikan jiwa mereka Dan mereka memindahkan nama zikir kepada khurafat satu yang dibuat-buat Dan mereka lupakan jalan zikir yang terpuji Mereka sibuk dengan kisah-kisah yang menyampaikan kepada perbedaan pendapat Penambahan dan pengurangan Kisah-kisah itu keluar dari yang terdapat dalam Quran dan menambahinya. Kemudian, kata Imam Ghazali, sesungguhnya sebagian dari kisah itu ada yang bermanfaat, tapi ada juga yang mudarat. Walaupun dia itu benar, barang siapa membuka pintu atas dirinya, maka bercampurlah atasnya yang benar dengan dusta dan suatu yang bermanfaat dengan satu yang mudarat. Oleh karena itu maka dilaranglah hal itu Dan oleh karena itu Berkatalah Ahmad bin Hanbar rahimahullah Alangkah butuhnya manusia kepada tukang kisah yang benar Jika kisah itu dari kisah para nabi Mengenai satu berhubungan dengan urusan agama Mereka sedangkan tukang kisah itu benar Serta sahih Riwayatnya maka saya berpendapat Tidak mengapa Insya Allah Kita akan uh, Sambung kembali syarah Kitab ihya Muddin Karya Imam Ghazali ini Ya mudah-mudahan Kita semua mendapatkan Berkahnya rahmatnya Dari Allah subhanahu wa ta'ala Karena ternyata Banyak sekali hal-hal yang belum kita ketahui Dari karya beliau ini Ya Mudah-mudahan kita bisa meng, mem, Membahasnya sampai selesai Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala Dan ini baru jilid pertama Ya ada sembilan jilid Insya Allah kita akan syarah semuanya Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita Alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh